assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Alan askolani bagi sobat desa semuanya sebelum kita mulai bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu kemudian like comment dan share pada sobat-sobat desa yang lain kali ini kita kembali membahas tentang dana desa atau BLT dana desa tahun 2022 Hari ini kita akan membahas tentang apa sih kriteria penerima BLT dana desa tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2022. Sebagaimana di dalam bab 7 tentang penggunaan dana desa tahun 2022 pasal 32 pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa yang pertama untuk perlindungan sosial yaitu berupa BLT kemudian yang kedua bidang ketahanan pangan dan hewani dan kegiatan penanganan pandemi coronavirus 2019 atau COVID-19 di desa nah besaran dana desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana yang kita sebut tadi ya sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian APBN tahun 2022 nah, kita ulas kembali bahwasannya untuk BLT minimal 40% kemudian ketahanan pangan itu minimal 20% dan pandemi COVID-19 minimal 8% itu nah BLT dana desa itu diberikan kepada keluarga penerima manfaat ya seperti apa kriteria calon penerima BLT dan desa tahun 2022? Yang pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Kriteria yang kedua, yaitu kehilangan mata pencarian akibat pandemi COVID-19 kriteria yang ketiga mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis nah, jika diantara penerima atau calon penerima itu punya keluarga yang rentan sakit ataukah memang sudah sakit menahun atau sakit kronis kriteria yang ketiga keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN seandainya jika ada uh, salah satu warga keluarga miskin desa yang sebelumnya mendapatkan bantuan provinsi ataukah bantuan kabupaten, kemudian mereka tidak mendapatkan kembali di tahun 2022 maka boleh dimasukkan di dalam penerima BLT tahun 2022 artinya dia terhenti pada bantuan sebelumnya Kriteria yang selanjutnya adalah keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan. Nah, jadi bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid tapi belum terima bantuan dari manapun, dari instansi pemerintah manapun, tatkala pemerintah pusat, provinsi, ya, Kementerian Sosial dan seterusnya. Nah, maka boleh diberikan melalui BLT dan Desa. Kemudian rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Nah, ini bagi ada keluarga-keluarga yang rumah tangga anggotanya itu tunggal, misalnya ada nenek-nenek sebatang kara, misalnya kan kakek-kakek -kake sebatang kara yang tinggal sendiri. Ya, itu lanjut usia itu dapat diberikan bantuan langsung tunai dana desa di tahun 2022. Nah, bagaimana dalam hal keluarga penerima BLT dana desa merupakan petani ya. BLT itu dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk gitu ya. Jadi dana desa itu dapat di BLT dana desa itu bisa diberikan untuk pupuk supaya subur tanamannya. Tuh. Kemudian daftar keluarga penerima manfaat itu ditetapkan oleh kepala desa melalui putusan kepala desa atau e, peraturan desa Jadi untuk pengesahannya melalui perdes atau perkades. Nah peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa Paling kurang memuat penerima BLT itu namanya siapa Alamat keluarga penerima manfaat Kemudian, rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan, ya, latar belakang kerjanya apa, itu ditentukan di dalam lampiran peraturan kepala desa. Kemudian, berapa jumlah keluarga penerima manfaat? Ya. Kemudian, besaran BLT itu ditetapkan sebesar 300 ribu per bulan sampai dan mulai bulan pertama sampai dengan bulan ke-12 per keluarga penerima manfaat artinya dalam satu tahun 2022 sebanyak 3.600 atau 300.000 per bulan nah pembayarannya gimana pembayaran BLT dana desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai Januari nah kapan cairan nah, Januari sudah bisa dinikmati dana BLT dan dapat dibayarkan paling banyak 3 bulan secara sekaligus Artinya BLT dana desa untuk tahun 2022 dapat dibayarkan sekaligus 300.000 per bulan Artinya sekali terima 900 ribu rupiah nah, Dalam hal pembayaran BLT dana desa bulan kedua Sampai dengan bulan ke-12 lebih besar dari kebutuhan BLT desa Sebagaimana yang dimaksud tadi Ya, pembayaran atas selisih kekurangan BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 menggunakan dana desa, ya, selain dana desa untuk BLT desa setiap bulan. Nah, jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 tidak boleh lebih kecil dari jumlah. Keluarga penerima manfaat BLT desa bulan ke satu, misalnya di bulan ke satu penerimanya 150, misalnya. Lalu di bulan kedua dan seterusnya tinggal 130 itu tidak boleh. Harusnya tetap di angka 150. Nah, dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat ya meninggal dunia. Bagaimana jika ada penerima itu meninggal dunia nih? Kemudian tidak memenuhi kriteria, atau tidak memenuhi kriteria sebagai penerima BLT, kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima mampat yang baru. Nah, jadi dicarilah penggantinya jika ada yang meninggal dunia, ataukah penerima yang sebelumnya ternyata tidak memenuhi kriteria maka dibuang dari daftar penerima BLT. Lalu solusinya adalah diganti calon penerima yang baru yang memenuhi kriteria nah dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT desa atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT perubahan dan atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa seandainya di, di bulan sebelumnya 150 seandainya Ternyata di bulan selanjutnya menjadi 152, itu ditetapkan kembali melalui peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.